Oke kita langsung gaskan di pola Menggunakan pola quick 10 ya boski Quick atau spin cepat 10 ya tenan aktif dan double ching juga aktif Alright Apa kabar saudara-saudaraku semuanya Dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Miang sampai Pulau Rote Oke brother semoga sehat selalu ya jangan lupa hari ini oh lewati layarnya tadi gue belum coba aktif ini ya, kita coba di uh, kalau begitu kita coba di ini ya uh, tanpa centang kanan ya tanpa lewati layar ini soalnya ini turbonya juga uh, mantap nih langsung gila trot di luar bosku uh yo iya tuh sensasional di luar ya bosku ya,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 menghasilkan cuan hari ini bosku ya soalnya gue lihat RTP yang gue mainin ini sekarang ini lagi tinggi bosku ya RTPnya sudah lumayan bosku sudah naik di angka 78% bosku sebentar lagi masuk ke 80% bosku ya bosku dan feeling gue sepertinya sih sudah mulai masuk di 80% cuma ya cuma ya hmm, mantap kali 8 anjing gak ini kali 12 juga nggak ada konekin aduh aturan kasih pecah itu Zeus Zeus uh, uh. biasa begini kalau kita pancing dengan apa spin cepat 100 kali tuh, pasti itu pasti gini itu dapat petir-petir ya petir dari tapi ya jarang pecah ya boski ya. tapi inilah cara gue kalau gue mau pancing hmm, mantap jam pasti yang kita mau pancing dapat scatter ya bosku ya kalau di pola yang receh-receh yang tadi ya pola-pola yang 30-10 ya atau 10-20 uh, itu nggak dapat ya kita langsung pancing 100 ya kita lihat probabilitasnya kita lihat eh buh uh, pecah kayak gimana bosku ya sambil kita cek-cek bosku kalau misalnya ini udah modalnya sudah menipis ya kita stop aja jangan sampai dihabiskan 100 semoga ya mudah-mudahan langsung disambar sama spin gratisan ya bosku ya sama skater gratisan semoga aja juga skater gratisannya bukan skater boncos ya bosku oke kali 12 nya connect kali ini bosku masa iya kali 12 berkali-kali lewat cuman hanya lewat aja kayak ngeledekin gitu yang leweh ini ya. anjir sinyal gua coy what the fuck man padahal gue pake sinyal 4G nih ya ini gua main pagi-pagi bosku jam 9 jam gacorin gua mainin ini sekarang gua main pagi-pagi bosku ya. semoga aja walaupun pagi-pagi masih masuk ya bosku ya. sepertinya sih ini sudah habis ke riset ya pola ayo pola RTP nya semalam sudah kereset dan sekarang sudah mulai naik lagi dan kemungkinan besar ini puncaknya ada di jam 11 atau jam setengah 12 bosku ya. dan biasanya ini bisa terulang di hari selanjutnya bosku ya kalau hari ini gua mainin nih, ya, bosku pasti hari selanjutnya juga sama bosku hari ini jam 11 besok jam 11 juga bosku jam gacor RTP tertingginya bosku kalau misalnya fp-nya besok ternyata tidak tinggi di jam 11 berarti itu hari kedua ya bosku ya. hari pertamanya hari sebelumnya Aits. Waduh, kebalik lagi sorry sorry sorry ya sorry sorry brother semuanya sempat kebalik balik ini Hmm mantap bosku the best emang paling enak itu nyelot jam pagi-pagi gini habis bukan uh, langsung yoi coy, coy coy coy pecah di luar cerot banget bosku jebret tambahin lagi kali empat jadinya lumayan 29.000 bosku auto sensasionalnya di luar terus ya bosku nggak perlu dapet free spin kita udah dapet di luar ya bosku dan model gue sekarang sudah jadi 60.000 bosku gila gokil nggak tuh asli parah emang sini ya Enak banget kalau gue nyelot pagi-pagi ini ditemani kopi hangat dan beberapa gorengan, Boski. Ada gorengan bakwan, ada gorengan tempe, ada tahu juga dan ada risol, bosku Risol gulung, Bosku, mantap sekali ditambahin kaliannya. Sayang pecahnya cuma 130 perak. Tak apalah, tak ayalah. nggak apa-apa, yang penting kita masih covid, Bosku.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 kalau yang belum punya anak ya dibikin dulu anaknya bosku ya Kalau yang belum punya istri ya Jangan dia, jangan ajak jalan-jalan istri orang bosku Nanti kena hajar Kena gebok sama suaminya bosku ya Langsung aja ya Ajakin cewek lu langsung ya Kita jalan-jalan bosku Cari suasana Healing-healing taiku cing bosku ya oke okay, kita coba taikin di bet 500 ya karena modalnya sudah lumayan udah dapat 50000 di atas 50000 jadi gue beranikan diri untuk untuk menambah bet nya bosku karena dari tadi bet 250 sangat bapuk ya bosku ya tidak dikasih scatter gratisan ya bosku ya tidak dikasih spin gratisan tapi dikasihnya pecah di luar atau crot di luar bosku oke coba kita by spin aja lah bosku ya kalian kita coba by spin aja kalau misalnya sulit-sulit kayak gini tapi ah ya kita by spinnya di turbo ya bosku ya. jangan di quick oke bim salah bim abrakadabra semoga aja kita jackpot hari ini bosku ayo modal. Uh ini dia kan bener kan mantap kan tambahin lagi ketek lu angkat Zeus buset ayo angkat jus. aduh cuman 10.000 rupiah saja bosku tapi sum, lum, sudah lumayan dapat superb kita ya bosku ya rp 10.500 ayo ini gue positif banget sih pasti ini kita balik modal habis balik modal kita langsung dapat cuan bosku ya lumayan lah daripada lumayan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 sama Zeus di 100.000 ya, itu sudah lebih dari cukup bosku ya. Kita langsung cek kalau udah dapet 100.000 bosku langsung cabut, kita kabur ya. Kita bawa kabur uangnya Zeus langsung kita WD bosku. Nice banget. Oke okay, nice banget. Oke, okay, the best emang kakek Zeus ini. Terbaik kakek Zeus. Oke, okay, anjir anjir anjir anjir yuk gas kan kali 16 lagi ayo mantap cuma 2000 doang bosku untung masih ada sisa 5 lagi kita lihat ya pecahnya so coba ditambahin lagi kakek jangan sedikit sedikit lah wih diam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 tamat jangan rakus kita WD aja sini oke thank you banget buat kalian yang selalu support gue dengan cara like komen dan subscribe ditunggu komennya di kolom komentar thank you see you guys semuanya bye bye